Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar Bagaimana cara Merakit sebuah PC Tapi yang kita pakai Di channel PC virtual Jadi kita menggunakan software Baik, langsung saja Kita harus sediakan Browser Bisa pakai Mozilla, Firefox, Chrome Ataupun yang lain Yang penting ada flash fire Oke, kedua kita butuh aplikasi it essential virtual desktop bisa didownload uh, di Google ban ya kayak kita lanjut okay. skype saja nah, sini ada tiga menu yaitu menu learning test dan explore di menu learning ini kita masih diberi petunjuk untuk merakit di sini. contohnya ini kita diberi petunjuk yang bergaris warna kuning ini adalah petunjuk pemasangannya bahwa power ini dipasang di bagian sini berpintah ke menu tes di tes ini sudah tidak diberi petunjuk lagi, jadi tergantung dari kemampuan kita analisa kita, ingatan kita untuk merakit portal ini jadi, kita langsung saja Nah, kita memasang uh, komponen RAM usahakan dia lurus baru kita install kita tekan dan tekan RAM pertama selesai, sekarang kita pasang RAM K2 caranya selesai harus lurus lalu kita Okay. Nah. untuk melihat komponen ini sebelum kita pasang kita bisa klik Learn more hmm. kita bisa lihat dari segala penjuru okay. ini adalah bagian pengukur yang uang kita pas kita pasang Sepertinya betul oke. Okay. Tetap, kalau kita pasang terminal kampung atau menjelinya. pasang kipas, nawanya untuk headset, ketuk tekan. Atau, jangan lupa kita pasang kabel power dari headset tersebut, karena nantinya bisa menyala induk kipasnya. Baik. Kemudian pemasang komponen di motherboard sudah selesai kita pindahkan motherboard tersebut ke casing. kita klik install motherboard. baik perhatikan modelnya kurang lebih seperti ini. dengan pasang kita pasang buat buatnya. Baik, nah, kita pasang MSC-nya. Atau langkar, Oke. Okay. Kita pasang baut. Wireless Nah, di sini kita bantar tarik saya, saja. Berarti sesuai pada tempatnya. Baik. Kita pasang kardis. Mantap Jangan lupa pasang balken. Kemudian kita pasang Optical drive pasang lagi Oke okay. Oke, okay, for drive Floppy Drive ini ada yang sudah usang ya, sudah jarang ditemui di PC-PC 2016 sekarang. Karena fungsinya adalah untuk memasukkan perangkat seperti saudaranya, flash disk kakaknya mungkin namanya disket atau floppy disk. Baik, sekarang kita pasang komponen kabelnya. ini hmm, kita pasang yang pertama nih sepertinya tempatnya dibalik di kita selesaikan uh, power -nya sama formalnya yang ini family, ini mal okay, kemudian kabel power dari power supply ke motherboard kemudian kita pasang dan akhir, tuh kipas bagian luar, oke, okay. kita pasang kabel sepatanya, dan kita pasang ke sederhana kemudian kita pasang 4p kabel dari motherboard ke floppy disk konsol kabel SATA kita gunakan untuk hard disk ke motherboard Jadi sesuaikan pornya dengan port pemalnya. Kita tujuan lagi itu harus hati-hati di sini. kalau kita sentuhan sudah terpasang itu bisa harus pasang kembali lepas. baik ketika komponen kabelnya sudah kita pasang semua Komponen di motherboard kita sudah pasang semua Harddisk, Blobby disk, Spiron sudah terpasang Sekarang kita tinggal pasang bagian kabel luarnya Kita buat dulu casingnya, kita tutup Baik, hmm, kita pasang kabel monitornya dulu Untuk tampilan di monitor Oke okay kita pasang kabel ke yang berwarna ungu kita taro di ini. oke ini masih pakai port PS2 ya masih di kompak USB brandnya masih PS2 USB Kemudian, Ethernet. Untuk jaringannya, jaringan internetnya. Kita pasang kabel wirelessnya supaya dia memiliki wireless. Kemudian terakhir, kabel power. Bagian atas ini. Baik, selesai. Sudah bisa dipakai Nah untuk hari ini Sekian dan terima kasih Salam IT